be a shani you <laughs> think Jangan lupa Allahu Akbar. Subhanallah. Waalaikum as Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala amatir Islam. wa kabar? Bisa amin Alhamdulillah. Al-Ladhi ja'alana min umati Sayyidina Muhammadin. Shallallahu Alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad. An-Nuridzati. Wa sirri zari bisa irid asma wa sifat rabbizidni alma. warzuqni fahma wa li sadri wa yassir li amri ahlu al'qdat min lisani yafqahu qawli wa lisani Wahdi ihdi qalbi bihaqqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam نما رين الله وقال التبعه واردنا الباطل باطلا ورجتنا جتنا رمضان همنا رشدنا وعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi IndoVivity Banyu Giron, atau terus Banyu Giron, atau Gerbang Salam, juga yang melalui IMO Banyu Giron, atau yang melalui dua meter band, 14.103 atau yang melalui RBU 14 803 Etraforcil. Juga RTU 814 Orsapa RTU berada Indah 393. Atau juga RPO lainnya yang sangat kami muliakan juga yang melalui Radio Radio FM, Alkaeroo FM Alkaeroo satu maupun Alkaeroo 2 juga yang melalui Permata FM, Jabuda FM, Banyogir FM juga FM-FM yang lain atau yang melalui loudspeaker speaker yang melalui Sun Sound System yang melalui sound-sound aktif, speaker-speaker aktif, yang melalui konferensi telepon, juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami memudiakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sekolah langkong timin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gireon. Kita bersama ngatoren kenceren fatihah kita haturkan khabarbaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang setuju keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau, raji raji epon, putera putera turunan epon, keluarga terdahulu epon, para tabiin, bantai tabiin, tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam imam majid para ulama, para sufiah, pengarang pengarang ilmu ilmu syariah, guru guru petan kau sudah jawab guru neguru, datu Bengespo, bengespo laki maupun bini, lapa lapa lapa tetang telefon sejama, cetakan cetakan kenalan kenalan, merat merat santai santai dapatan kulit sijil, orang yang saya kembali fokus dapatan kulit sijil, orang yang saya tolong orang dapatan kulit sijil, orang yang kencan kau fokusan kau dapatan kulit orang yang saya tolong sul kalau bancian kulit sijil, orang yang saya kembali fokus dapatan kulit sijil, kulit sijil umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Giraun, siang pun latin kaltinya. di Teguh Asmin, Kampung Batu dan Tengah, Desa Prakaan, Dajah. Siang pun latin kaltinya, lepas Arisenin, tanggal 12, Kabupaten Ustani, 1414 Hijriah. Syukun Ahmad, Pak alias Pak Sutawi. Kampung Batu Ceren Barat, Desa Perangkaan Dajit yang tinggal dunia lepas malam Senin tangka enam lekor bulan Rabi Otani 1444. empat ratus hijriah. Almarza setuju najis separuh atau setuju sejuta. Ya Rabbi, Nabi Allah, betul sekali. Allah telah ahli surat istenkih. Almarza terkeringi Allah. Almarza terkeringi. pengampunan kelampean serang belas kasihan yang iman Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan ma'unah, inayah kifah jadi ayawika yakinnya ya iman Allah subhanahu wa taala permat terkenginah Barokah-barokah pon pengajian barokah na kefokusan genging para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para solihin barokah na para kuru para banga sepo le barokah na ah libai tira sudillah tambah barokah mo barokah mo barokah el mone barokah hartana barokah barokah aban barokah foto, koto na barokah keluarga na barokah santerena barokah jama ana barokah jamian. Karena baroka perjangan lah, baroka pengorban lah, baroka kasih usaha lah. Karena tambah-tambahin taufik syahidai, Epon Allah Subhanahu Wataala, titel-titel Epon petasan Allah, termasuk Epon kecemburan-kecemburan, Epon kekompiran-kekompiran, kepungan-kepungan, kebahagiaan-kebahagiaan dunia akhirat. Epanya langkah sahaja, langkah sahaja, langkah sempak, langkah sempak lah, keserbekan, Al-Mata daripada majlis watang kalau bantuan kempang, daripada tak putuskan kuih watang. Bantuan itu dia lebih berjalan bawa watang, bawa watang. Al-Mata daripada jemput, rucekin, rucekin, rucekin, kasih halal, yang barokat. Al-Mata daripada khusna kena bin Allah, al-Mata daripada kena bin Allah. al Allah. Al-Mata baris, selamat, aman, bijajokkan, dari musibah, daripada dari bencana daripada petakah. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kau doa lima rese doa lima rese tingki no dari tingki, rese doa rese delap, dari pelanyalah selanyalah, riagang guraisa gandu, selamat dari kekafiran, kefasikan, kafakiran, kemiskinan, selamat dari kahlin ate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, loppen ate, maten ate, malma teri kahlin akuat iman akuat islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam pada dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan perjuangannya pun para ulama dan malamanter tetia sahabat pun teacher lana kuat Islam menang Islam cajan Islam berumat Islamまだまだ tambahan ilmu si banyak ilmu si manfaat ilmu si barokah yang barangkata kata kehajat, kelaban gempang tercapai cita cita pada sukses usaha dan terkabul pernyoanan-pernyoanna. Ala hadhihi an-niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatil qabul wa tamami qudusul wa anaili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahumul fathah. Al-Fadihah. Al Para pemirsa, para mitra pengajian banyak on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ada sareng Atau pede gaji Allah Subhanahu wa Ta'ala Atas kelakuan-kelakuan sekeleero Beri mulah. Kita pang rasa, banyak kesalahan dek goreng sepo, tak hormat orang goreng sepo, tak macember tak mafungan dek goreng sepo, sampai orang sepo artikel tu nya, nabak kita oleh malas sesampurna. sesuai kalaban. jasa kapagusan epon orang sepo dek abeh kita juga nyun sepora ben arasa kastah ben cukkan cerdak budi Tak ke enda pole dek orang sepo orang sepo ka ditu bisa saken walaupun nak pun kada tau pulen ati orang panika arabia baik cuba ke orang lain ni ke pompo ben saya cuba eki panika boleh pakai lo pakai lo ben perang tua ni mesti tak sampai dapat kering tua nah cuba orang lain panika kita ko berbuat baik dak orang lain juga. kita juga rasa kasuh bencer ben ambu dari orang silaturrahim orang ngak ko dak lah peleh banyak semekak dak ka peleh arat kasta ben budi Taklah aku boleh gara-gara nampak panekah kotor ateh silaturrahim orang Kata-kata kecukin Banyak kesalahan-kesalahan Kata-kata -kesalahan. kecukin Banyak Kelopotan-kelopotan Baik dari tengkapola Atau dari Penta Dari abasan Dari kedingan dan sama macam Kita cukin Kastah berniat Ceredak buddhaki jadi kelakuan-kelakuan senyakin ke orang lain, tanpa hak, juga dari lecek ke lain. Tak rasa kastah banjir dan da budaki tak alibah, tak rasa kecubaan lain, tak tunuh orang lain, tak menyesua atun orang lain tak tengkih tak air tak nengu nak tak sombong manabi anik ape gelan tak langsung hilang biasa kini penta tak ada benda abak tak mak tam ta ada getunya abak niat kastah beniat cerita tak tulul amal zoleh Tak lancang arfan, tak apa ngerasaan. Aw dihabit dengan itu nyer. Selama agen, mungkin kita apa nih kebanyak. Sekorang nisar dah ke orang orang fakir, dah ke orang orang miskin, dah ke orang orang janda, dah ke orang orang yatim. Mungkin kita juga laki terlalu lebur yak kabul leburan entunya. Maka kita niat kastah ben cerdak budi ak. Abak mungkin tak seber ketika beda belai, beda bencana, mala petaka. Mungkin ecapok musibah, kita panika, mungkin tak seber. Maka kita niat kastah ben niat atau peteh da budi niat cerah. Cerah. Ta'ala aku boleh. Ongkuhn, kita penikah niat, penikah pekuat. Sehingga, tobat kita penikah. Kita remah ajunanipun. Allah subhanahu wa ta'ala. Belaih bencana malapetaka. Saya dapat ada kaum manusia panika dan kadang-kadang kerana kecintaan kepada Allah kabulannya. kekabulannya. Olahna malakoh ala tu sama dolo. Akhir pasalan eparingin gempa, eparingin gempa, hati saya terjadi. Kak ni coba berak kak. As ingat Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ingat Allah. Muntah Ibrahim lentu. Laku ajudia malol. Laku ajudia Nakana Nak Sekitar orang yang dah kehok sama judi, ini kadang-kadang banyak ada tengin orang seru ajudi. Apa dia pun berdebonika, bonikan apa lagi makin. Seprakteknya dia pun judi. Mula-mula yang kena kanak am pun lebih ketika itu jantuan ini kejant matu, kecanduan dari kejudi. Jadi mula-mula yang kena Anak kita, apa ni, katolah, salamataki, patakok, kejudi. Palaibur ke akhirat. Saya tak laibur ada kesenangan-kesenangan dunia meloloh. Tapi saya laibur ada kesenangan akhirat. Melebihin. Kesenangan ada kesenangan. Ajarin mulai nge nak anak nakpani kengas teteh. Dari barang-barang haram. Dari barang-barang syubhah. Jadi benda Allah Ta'ala ada yang kadang-kadang beri infla ini kan kerana panggilan Allah. Saya ke orang yang panik apa bisa ingat Allah. Oh, mana khusus-bah khus. tak kerja ikor. Saya ke bawah lain, dan korang Tapi hak mana orang panginga ka Allah Allah dia ingat ka Allah taala sangat adian beninga tak gening poropen romansi kujur genik berarti berarti dengan sinar Allah dan kadang yang jat benduna Allah dalam tantu aja beneka benduna Allah ketika orang beneka Eberiin belai, beliin bencana, malapetaka, tak ridha, ada nih, ada jensara, romandada, ah calon calacalac, lokaan gak kapi, rosak, ah jenar rosak sekali, papak kli, tak ridho, tak sabar. nyatipin ke tiba apa ini apa yang merasa apa yang salah. Ini adalah Tantana orang ini Jadi, Ini adalah dunia akhirat. rogi, lagi, Yang akhirat di sini boleh. Tak rido tak sabar. Allah Ta'ala Orang ni ke Ibrahim kenikmatan tak kelem asokor ke Allah. Tak kelem ingat ke Allah. Ingat kain main mainan malu. Ingat ke game malu. Tak ingat ke Allah. Begitu Ibrahim pelaih tak sabar. Biar Allah Ta'ala suruh nyari pangeran lain lah. Pun ngatur tipi. Pangeran gangkok. ke Dari berbenar tangan langit. Biar Allah Ta'ala Malam yashkur ala na'amai. Walam yasbir ala balai. Wal yatlu siwai. Wal yakhruj mintah tisamai. Tak apa sebab orang yang lain berikan nikmatan. Tak terlalu masyafor. Berikan bencana, berikan pelaih, berikan musibah. Tak sebab. Ini ada panggilan lain. Menang bangeran akan kau, ia jadi aturan sengkok ia jadi kau tukeran, namun tak ada ke aturan sengkok ia ada bangeran lain banyak ke dari beban langit langit yang tak guna bangeran bumi yang tak guna bangeran, nyingka namun tak ada nyingka ia kau tunduk tak turun Allah ke keputusan yang pun Allah asukur atas kenikmatan sabar Atas musibah. Kadang-kadang <coughs> dengan Allah Ta'ala, Ibrahim musibah berlaikah itu sebagai balasan dari kecobaan-kecobaan. Dari tusa-tusa. Mulai kini-kini tunyampunlah. Ibrahim. Berlisan gadat. Kangkui meringankan dan akhirat. Sebab setiap perilaku Umat manusia apa kepekal, badai, balas kekapi neneng akhirat. Dan kadang mulai kini itu meyakmal suan, yuji zebih. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, neneng israt an nisa ayat 100 telo nekor sampai-sampai orang yang singa dek kecubaan, yuji maka ebelis men Allah beda belisnya anika ayat panika lebih fokus bagi umat manusia eteb bang bantunya esen essen nabi kan tok ketika etoronen ayat kurbanika nikah pasanan ni chil enta dak ke para sahabat Qad unzilat alayya ayatun hiya khairun li ummati min ad-dunya wa Para sahabat are sengko etoron setong ayat ayat jele lebih fokus de umat sengko etepang bentu nya ban es Arya ari ayat man ya'mal su'an yujzab siapa-siapa reng sing ngalakonin kecubaan yujzab make bales Orang yang bercerita tentang salah ketuban, dan orang panikah, sedang kadang, apa orang yang bercerita tentang yang ada tentang daripada pada pakai dekat orang-orang siap bagus-bagus. Sebab orang, -orang berbeza tak disebut tenja pok dekat al akhir orang siap bagus-bagus. Kecuali kalau bersabar atas musibah, atas keberaan-keberaan, atas palanya lana orang lain ganggu orang lain tengah sabar, tengah purunikah. Jepok. Dia kata epon al-akhiyar. Innal abdallah yudriku manzilatan al-akhiyar illa disobri ala syiddati wal-adha. Orang yang panikah tak kal jepok. Dia kata, jempol, kata recit, epon al-akhiyar. Orang-orang yang sepekus-pekus kelompok. Orang-orang yang semul-jemul. Je. Kecuali kelamban sab atas keberanian kemasyakatan dan Palanyalan Hoi Maka Allah Subhanahu wa taala maka hendak kajian nak diponkan di Nabi so pada as-sappar ulul azmi fasbir kama sabar azmi minar rusul Pakun netependek keagaman. Owning Jepang Nika dari pangeran, Jepang Nika merupakan keputusan. Takdir. Kodok ben kodar. Dari ajunan ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang panika, panikah. Ejap musibah ketipan apa. tak ngurangin benten keyakinan dek kaajunan epon ke Allah. Walaupun ketika apa ka kita tetap berpegang teguh dek akumen agama akum, ketika seko dek musibah. Sebagaimana kita juga tidak boleh lupa ketika eparingin kenikmatan ben Allah Taala. Dek reme, sikap seko ketika e beri nikmat Allah konki tepat ngabu nga pop Allah Sehingga kedeki et dalam kubad dan sesa apa kare senolong na apa ingat gi Allah taala senolong na apa et dalam kubad kaya ingat Allah ta taala maka ku laku umpama na tepan laek bi Allah taala apa ni kan bakal tolongin. eh Allah taala ingat kan ku nolong Beri ingat kalau Allah Ta'ala, kun tepan melarat melur, kun tepan yang jepok musibah musibah melur. Antisipasi. Kau angkui kita apa nih selamat dek kajian Epon Allah. Pebanyak tabaruk dek orang-orang soal. Tabaruk dek orang-orang. Saya kasih senangin Allah. Rasa. Menberduk orang-orang yang berkhus, orang-orang yang salih, orang-orang yang sesenangkan Allah, yang kesanangan kepada Allah, orang yang sedidak kepada Allah, saya kedidak kepada Allah, orang yang wali Tewaliwali nak Allah, kakak saya, kakak saya nak Allah. Kita tabaruk, kangkui, nolak. Tidak ke bentuk Allah SWT. Sapa likah? Orang-orang yang saya si kus-kus-kus-kus, orang si soleh. Soleh, ni kecil sampai senang dia ke kemaksiatan. Sebab kalau soleh menelabur dia ke kemaksiatan, ni ke sebab Allah Ta'ala. Tak ada orang yang berni kampuan lah orang fasik. Tapi senang dia ke orang-orang yang saya si perkus. Kencang along-olongan, intaran dia ke orang-orang yang Kencang atau beruk dia ke orang-orang soleh. Selamat wantong mun je Tabarruk kalaban orang soleh kalabana atabis ke orang soleh atau kalaban Al ke orang-orang soleh atau be takat langsung Nabi Imam Syafi'i ga ditto Tabarruk ke orang soleh sampai ke angku je orang soleh Imam Ahmad bin Hanbal. angkuy gamisah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kebet imam Syafi'i, ecio, e Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini kesantren. Santren Santreni imam Syafi'i. Tak ke waro. apa nih ke warok, muaring alam. Imam Syafi'i tak perlu bekas. Santrena. keti gamis sebeliau. kentoi, siampun le paringaki goreng, luka iki om jai kiom, esabak dibudina amit koreng. se e paringin panika, ndan nikakani paringin, imam ahmad bin hambalengki, gula teru atau berdukingki, gula teru ngampung a- teru ngampung a- aingin, Juba nikah, gamis nikah, bigule serem na- aing, gamis nikah, e serem na- aing. Eka ala ayinnya? Epa tut ayinnya? Pas saya peras. Saya sabar ini Peras. Juba apa nikah? Saya sabar kalau membutuhkan. Fakana kullu man maridu min ashabi. Yurusilahu syai'an mintil kalhusalah. Maka setiap berdoa orang yang songka. Dari kanca-kanca Imam ash syafii ia terken, cok becok na pernikah, ia terken cok becok, aing ni, e, cok becok na gamis, jadi aing cok becok na kahsah, eh keremak kita kau yang sesongkan. Pada masa Habibijasa dahulu, Ufiyamim marotihi luar Ketika ampon daya sapaki kejasa, aing saya paringin Imam Ghazali, si Imam Ghazali pernikah allah Terus persena gamis imam Ahmad bin Hambal Beres Orang saya Kau rapin Aing Kalau bentar baruk Maka apa yang menjadi persoalan Yang menjadi Kesulitan Bahkan Di ketika sehakian Bi'idnillah Hebat ringin Beres Selamat. Tabaruk kalau orang-orang Sibukus. Nabi tepak pada tepangki Ben orang-orang solek. Kesempatan hajabis Munekehiraan taknya ke-en Munekehiraan tepannya ke-en tereng orang-orang soleh rapu oreng le sepot tak bisa napanya menengki aras seles seke ngatik empun larasar su ya cek bitat tek rugi mun e kapung mun ke ranta deddi songkan panggelik dah tak bisa habis panas salaman sofahah man sufaha aliman baka anna saya berkandung dengan Nabi Orang saya asalaman ke Orang Soleh, Orang Alem. Adipada bernama saya salaman bernama Sengkok. Tapi tidak nika, kalau itu adab juga kita, waktu itu tetap kramah. Sampai berada-ada sementara kita terus ngatik. Nika kan berada di barengan kursi dan nikah. Aku tidak ada yang saya katakan, saya tidak ada Nabi berada sandal. Sandal orang soleh. Nenekah jaga uki. Jaga. Nenek sampai tetap-tetap berada orang lain. Sahabat Ibu Natas umpaman atingkat. Kan? Berada tangga. Si pertama berada tangga si kedua berada tangga kedua. Berada tangga kedua ini kalau besar berada tangga ketiga. Tak kolong kolena. beruk kelemben ketetian ketetian sandal kecap kebiak ini lebih utamai tembeng ben selain tapi utamai tempeng ben apa nyamana ben pecana ben kelambina ben semacam apa Jepun alamak di antara mereka Yahmila niljutata kulla. Sabakmon sandal menikah. Anikese nyambi si apek dah. Tak kesedar juga nak berdina orang soleh. Apa kesedar juga berdina orang soleh ki sandalah. Sandal dalam ini kan sedikit tetapi sedikit sekali inovasi. Engi sokon oh, atau anang atau kapi kan hanya ma nongkok kah? Anu ni? Anu nongkok kah? Setong? Na penyamana sandal hidugalan. Manabi Imam Subki. Imam Suki kak dintuh. Acah abis sedaki Imam An-Nawawi. Jauh-jauh dari luar negeri. Acah abis sedaki Imam An-Nawawi, ternyata dengan pundu Imam nawawi say Imam nawawi say it. Setiapas Imam Suki, seterah terbaruk, terbaruk keipun Imam An-Nawawi, beriksaanin. Manabi tempat taseh, biasa beliau mulang-mulangi kak tim. Ega boleh. Oh kak lisa. Manabi sida semulang. Imam Nawawi mana mulang ni tempat kak lisa. Akhir pasangan ni entah. Bapak akulur ni. Imam Suki akulur ni tempat pemulangan epon Imam An-Nawawi. Beliau sambil matabu. Wafi daril hadithi latiful maknan. Ila busutin laha asbu wa awi. An li an amusah. An amasabihur wajahi. Maganan masahu fadamun nawawi. Kita nak ada dalam tempat pemulangan yang Imam al-Nawawi. Kak Ditop, banyak hikmah, banyak barok ke banyak kemanfaatan dan kula sangat sayang. Tak ke tempat Kak Ditop, senang tak ke tempat Kak Ditop, senang tak ke lama-lama. Bukan abtina terowong nengan ada lama-lama panik. Olah peranan golongan ini kata tak menyentuh secara langsung dak peranan eh, pon Imam An nawawi Olah ni semua ni kehaus, bisa nyeting dak ke tempat saya se setting sarang Imam An nawawi Muah ni ke terawai pajat tinggal, dak saya pernah edit tak sarang pada Imam an-Nawawi Abdi ntero tasedinge muwa panika muwa nika se paling mulya Terus tasetinge dek ka Imam Nawawi le tak bisa tapi bola mi abu-abu tanah atabe tempat atabe sejada atabe lamak set pernah edit Sarang Imam Ad-Nawawi. Tetapi mana tempat rukman si in, si ini? Kita beruk kalau pun si paling in lah, si paling mabe. Teti kalau pun sokok, sokok bun bebe be, tempat dari terawabak ni ke terawatawadu. Mana apa yang rasa abak panik? Citaan diargana apa? tembang benda argen, ulama, argen pur. Habak panik ke benih kun saat ke patah naik Tapi kun saat ke betih abu seberdenangi patah naik huru. Benih abu cek benyang. Abu sebikit. Abu setepong ngeper seberdenangi patah naik huru lebih muljet yang pengbenan abu. Orang siapa rasa macam panik kebaru. Orang panik kemuljet. Mundagur, dekik, muntak tepak kenap sunah? Pegel, jengles sejauh kenap sunah? Ugh, semangat, dekak, kebab-kebab neraka, ugh, pegel lah gakur, dekak, kebab suarke, guru boleh, lebur boleh, wah, aneh ke berarti kita sepenuhnya menyerah ke guru ni kita? Nika ke sebagian, ki akhudu sebagian, tak akhudu ada ke sebagian. Nika berarti kurang tepat nyari kudu. Kau tunuhnya ada kudu sih, sekerakan. Orang yang menyangkal tak akhudu penikah. Layuf lih. Layuf lih abad. Takpekal untung. Sejeng lain macam maka nak kau tempat-tempat nyari guru panik. orang ada dikit pun tersalah. Saya tak tak nama guru dikit. Aku malang. Ia nama. Tak kalir oka. Dengar-dengar Allah. Ketik gula teruk. Mua saya paling muda ni. Yang ikutan gula ni keteruk yang penyedihnya. Dekat kotoran. Dekat betih. Dekat abu, Siapa pernah? Eh tidak. Salam Pak Tani Imam As-Subiki. La'an li'an amassal bihuri wajdi makanan massaku qadamun nawaw. Mereka dari cinta ni tak ke Imam An-Nawawi. Sampai ke lebat ni Sampai di ke bumi. Sampai di ke tempat. Sampai di kelamat. Siapa nak tersentuh. Mereka teru eh setingan. Teru eh pada Pada orang secinta tak ke Laila. Teru nyinyuman dekat kedung ni. Tapi kon diungak kedung riah. Beni ka kedung asal burung pula. Tapi ka sandi kedung. Amaru alad diari diari Laila. Uqabidul bidar wa dal idaro. Ni kebiasaan nang kita-kita nak u biasa ni kubai. Contoh ni. Wa ma hubbud diari shagafna qalbi. Walakin hubman satana diaro pula berni ke pas lebur ke roma ni seneka om kuna kula secapai lebur ke roma ni ke berni pulan roma tapi om kuna lebur dak orang seneng-neng ada lem roma apa ni kan seke gula dek akamah roma pah lebur dek zakat lebur dek kajunan Epon Imam An Nawawi sampai lebur juga tidak ke abu, saya pernah berhubungan dengan Imam An-Nawawi. Cinta tidak ke orang yang bagus nikah, termasuk kelakuan soal dan ate. Kelakuan soal dan ate, cinta tidak ke orang yang bagus dengan cinta orang yang fokus, apakah penikah akan digerakkan dengan Ataq. Ataq siapa menampung kecinta anda orang yang fokus, siapa apang rasa cinta anda orang fokus, mereka akan menggerakkan jesat pada Tuhan Polis. Bagaimana fokus juga? Atau lembur kanjing Nabi, teruah ini kanjing Nabi, teruah dikodik dalam mana kanding Nabi, teruah memperjuangkan akhirnya, ni sini kanjing Nabi. Apa mana kencing Nabi? Kust Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Mertabu. Ala inna fil jasad mudhurat. Jika solehat, solehat jasad kuduk. Wila fesad, fesad jasad kuduk. Ala, wahyu al Qur'an. Teti neneng dalam jasad limbuh desetong gumpalan monjeriah. Perkus, perkus kapi kelakuan cesat. Menjirilah rosak, rusak kapi kelakuan cesat. Apa jadi? Sesegum pelan jadi atas. Atas. Kemudian Habib Hussein bin Alwi Asgaf r.a. Beliau matangu. Ala inna fil baladi bidu'akan. Iza salahat salahal baladukulluh. Wa iza fasadat fasadal baladukulluh. Ala wahi ahlul bayti ttahiyah. Dan ni dalam negara banikah. Nika pada setong keturunan. Semun ke nikah fokus. Maka negara ni fokus kapi. Mungkin ni tak fokus. Rosak nikah. Maka nak kering rosakkan ke kapi. Pasirah panikah ahlul baik. Keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkusin keluarga kanjing Nabi. Hormatin keluarga baginda Nabi. Akan terhormat kapi orang-orang senegar. Mulja aki keluarga baginda Nabi. Orang senegar pekal mulja. Sampai didalimi. Sampai didalimi ahlul baik. Tekas yang lain ni kapikan. Didalimi kapi pulak. Ahli al-bayt, Paniqah dan padan abang. Perawanan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Terus selamat kita. Norok perawanan Nabi Nuh. Mungkin masalah Nabi Nuh. Mungkin. Kenapa perawanan Nabi Nuh pun tak ada? Ben, benjana napa pun letak? lain juga. Kamu jalan selamat panikah? Anikah. Ahli al-bayt. Ahli bayt Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Nikah pun hormati kita, mendekat kita. Ke keluarga bagina Nabi Muhammad. Selamat. Mendekat kita. Dekat Junan Fon. Keluarga bagina Nabi. Para Habib-Habib. Kita akan muljah. Muljah. Masya Allah. Imin. Ketika. Berdasarkan ureng. Alem. Tapi. Ini kita lemkatan ke permukaan. Begitu orang alam pada ke Abella setung Habib apuk luar biasa ilmu langsung tersebar ke seluruh dunia ilmu langsung tersebar ke seluruh dunia karena Abella orang alam ahlul al bait Abella keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ilmu tersebar seluas-luasnya ke kelas Ustadz Abdul Somad, ada ringoning oh, Ketika membela adil, pahit, masya Allah luar biasa, langsung ilmunah. Jangankan dalam negeri, di luar negeri pun, paniknya banyak dimanfaatkan ilmu beliau. Terus selamat, kita panikah? Engki bentuk hormat de ayunan epon para ahli baitir Rasulullah sallallahu Rasulullah panika ngakuinna poto sebekal ekapolo ku lakunane akhirah E dalam Al-Qur'an itu begitu Wal ladina amanu wattaba'akum durriyatuhum biimanin Al haqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullum liim bima kasaburihin orang-orang si iman kemudian andi anak oto sejuken iman maka nak foto nak oto nak lakuk ni kenapa sama sekali tak ikorangin blen rejet teh tai tak ikorangin pun tak. Dari amal-amalah. Barang sedikit pun. Aneka kenapa ni pun eh dalam ayat kat dito. Eh dalam kitab Sahih ala syatis syaikhail dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ayat panikkan terangaki bahawa Allah ta'ala panikkan ngangkat dak kena foto dah orang mukmin. Ya popolong ben orang mukmin. Ya popolong ben banget wahana. Oh. Ke ulfilana. Na. Walaupun nak tuan dapat nikah, nikah yang kat nikah. Daripada pak dak ter Cengkok tak ngurang. Dia keteracet. Anak pun waktu ni jadi. Tak asal tak ikut orang ni. Eh apa persis. Ben-beng itu warna. Makanya Puan Ibn Abbas. Minhuna yu'lamu anna ahla bayti nabi sallallahu alaihi wasallam sallam yajitami'una bihi fi dharacetin wahidah. Dari ayat manika di ketahui bahwa ahlil bait nak kotona kanjing Nabi ni kepekal apolong ben kanjing Nabi dalam setong terejit. Apolong ben kanjing Nabi dalam setong terejit. Masya Allah. Kita apa nikah? Ini mak nyemak on pecin ah Kanjing Nabi petit. Tak ada kotona kanjing Nabi. Malaika polong cukir. Malaika polong cukir. Innal Habibah iyu jan habibu wal alimul limon laysa majen bi alimi. dimi ina iyu jan habibu wal alimul limon laysa majen no no la esa la esa bi a dimi woton kajing na bi tika kun ba woton kajing na bi mun kun deng ale mun kilo ba Potongkan yang lebih tidak pas-lepas ni. arabi matabuh. Fala ta'dil ta bi ahlil baiti khalqah. Fa ahlul baitihum ahlus syiada. Fa buuduhumu minal insani khusrun haqiqiyun. Wa khubuhumu ibadah. Ni katabuhi pun Ibn al-Arabi. Jadi cik penting aki. Ahlil bayt buat orang-orang lain. Cik penting aki palata del bi ahli al bait khalq munkir ga bagi nabi cak pada kicak penting ahli orang-orang lain fa ahli al baitihum ahlus siyadah apo orang kustek ahli al bait kustek ahli siyadah ahli nak kustek kanjing nabi baik pada bending lain tak Jangankan kan potong kanjing nabi potona yai mangkinan saos kita andi ilmu kinak kanak rasa apo de jom-jom dana bun santrena bun datang ko selem alam dai jom dana ki ki kita andi ilmu cereng murul jen bene polana ilmu nak asa amul dia ki polana ane putra na ulama putra na ilmu dia segala Nyerinya terendah, ya terendah. Loran tahun ini nak bagian, kita orang yang sekolah katen, benih polenau, ngebaca ki loran melon, potran saya, takkan jadi. Ni kalau poton Ganjing na, bisa. Aneka nenengi tempat-tempat, seselalu madengaki melon, tak gelombang bambu membacik. tak kena poton Ganjing Nabi. Bi ini kalau kau benda ledru melon, Nah kita tahu dikakabai lintu. Kakabai sahabat lintu. Justru kita nyemudah dekat perhabaib. Apaib? Malik kita apa-apa ni? Kecukah nuruk. Tamjasna. Esalamataki. Tamjasna. Ya kesendengin Allah. Bi Allah Ta'ala nikah. Para habaib. Ini kelahan-lahan. Kenapa ni? mana? Lakala imul فَأَهْلُنْ بَتِهُمْ أَهْلُسْيَادًا Kasak orang yang khustai-kustai. فَبُوتُهُمُ مِلَكِنْ سَنِي خُسْرُ Membenci dia kepada haba'ib. Ini kehusrun adalah kerugian. أَقِيْكِيُنْ وَخُبُّهُمُ عِبَادًا Kerugian depan ini kenyata. Seperti ke? Cinta, kun cinta ni ke ibadah. Sambil kenapa? Kuhunan pekel ke para haba'ib, kenapa? Manfaat sobuk. Manjalaka enki marogi enki tunya akhirat enki cinta ibadah Kenapa saya eka pak kap pribadi diciptakan sareng ajunan epon Allah termasuk kita-kita panika kita, karena Rasulullah SAW. alaihi pas de rumah kita ni kata menghormati Rasulullah sama so, kain, bawa ngeluh sejanteng ki boleh. Benih ke tuagakkan kanjing Nabi. Ini kapan lah kanjing Nabi. Saya katakan ini kapan lah Napa kata ini. Kenapa nyaman ini? Pemabuk kanjeng Nabi. Kenapa lah yang pemabuk ini? kanjeng Nabi. Kapan kanjeng Nabi, kata ini. Kenapa nyaman, perselingkuhan, segala macam. Makin pun lantar kanjing Nabi aduh. Nekamah Nabi Umat At-Tibi yang boleh tak membela, sehingga boleh si membela. Alhamdulillah, Nekamah para ulama, Nekamah Eropa na? Arang-sarang mengatasin. Ngatasin, ngatasin supaya tak terjadi boleh. Eropa apa na? Para ulama nikah. Nekamah dekat para penegak hukum supaya mengantisipasi dan mengatasi seبدeng mengatasi mengantisipasi sedak budek agar tidak sampai terjadi boleh alamat para ulama alamat pejuang menikah pada pertolongan-Nya Allah Subhanahu taala kita setak sempat kita doakan saus kita sempat Kui juga mematuhi dan topan hukum kita doa nyaw untuk kajunan dengan Allah. Abah pernikah buat laku dengan tentang kibar rasulullah sallam bapaknya sallam tak jauh ni. Jauh ni abah Ketika pada watan rasulullah dihina-hina kencing nabi dihina-hina. Mangkanya kita ternyata tenang-tenang saus buat laku tentang kibar kencing nabi, reta andi tampuru sekarang gitu Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. wa taala Asy-Syariful Jahil nikah afdalu minal Adam al-ghair syarif Potongan kancing Nabi bodoh. Ini keutamaan. Ini tempang ban. Orang Adam seandek orang Adam sebeni potongan kancing Nabi. Orang Adam mereka tidak benih polan ilmu, tidak polan keturunan. Kan kadang berada potongan giat, potongan giat ini kan bodoh. Sandera, aleh. Saya senyum tanam. Akun santrain tekal ale ni kenyamanan anan giain butuh poteran giain butuh santrain ale serahin yamdan muljan serahat em muljan potan hur emulja eki laki benshi adem begitu pun potan kadi ngan bilang om lang oni kebeni pun potan giain beni pun poteran Sebekal yang kepolong ku laku. Serang ajuna ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berpolong ben orang-orang. Yang berpolong ben kusirah suridah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, berkusa bangga sepok. Nika berkal tetik keuntungan. Kena foto. Montoran nak kotor. Pernika berkusa untungan. Apa? Alaku setikah keuntungan. Maka nak. Sa'id ibn al-Mushayyib ni kak. Asolat terus, asolat terus. Tinggi tanya aki apa napa? sengkok dia jom, engkau kun terom mul dia be'edi a jom, terom selamat je be'edi, engkau sya solat setir iba'eh. malah ya selamat jom. Ola neng nah. kepepus nge nah, bengesepo bisa nyelamataki kena kowotan nah, a jom. Nengya solat al-kahfirokan be'edi jom, wakana abu kumal, sodiha. Araapa mak im se dua jadi ya, mak sampai selamataki artanah, ben platen. Biar Nabiullah Khadir, Alaihissalam. Ia pula adalah orang tuan, orang soleh. Takkan pula dengan tuan soleh? Anikah, bisa tetik keselamatan tidak kena kuatannya. Al-hafidz bissalahihi fi am ushima wa maridma. Ia ilmu kitab Al-Jawahiriul Lu'iyah, halaman seratus berung polo. Maka yatim si dua menikah. Eh, selamat takiman Allah taala kalau berasabab kesolehannya, sabab kesolehannya. Orang tua, maka anak pendek pesanan selamat abad, selamat carta. Jemaah yang dimudahkan Allah Subhanahu Wataala, bola kita pendek abad. Sekejapkan keangkuh kita baru pelabuhan para haraib. Insyaallah peti hadir pesantren Al Bustan menyukiri nenengi dimalam hari kemis pagi. Hadirlah ul Hafiz Hamdullah Al Habsi Al Yamanie. Yaman juga Al Habib insyaallah Al Habib Abu Bakar di hadir malam kali ini. Juga kan Apabila tersabit Haidar Al, Al Hamid Jember juga insyaallah hadir Al Habib Abu Bakar uh, Abu Bakar Asgar Malang Al Habib Syekh Asgar Malang Al Habib Alwi bin Syekh bin Al-Habib, Habib Abi Bakar, Al-Senggab, insyaAllah juga hadir, Aziz Habib, uh, Ali Zainal Abidin, Zarud Tawheed, Al-Jufri, Zarud Tawheed, juga insyaAllah juga hadir, Habib Zaki, Al-Hamid, juga Habib Alwi, Belfagi, juga insyaAllah hadir, Al-Habib Abdul Mun'im Abdul Mun'im Baharun Jukan Habib-Habib Selayan Saya Se insyaAllah Ketihadir kami Kamis Saya akan datang dalam rangkaan Ataman dalam Al-Syaykh uh Muhammad bin uh Sulaiman -huh. Al-Jazuri Sahibi Dala'idil Khairat Saya mengatung al apa-apa-apa yang menyebabkan Dala Idul Khairat. Kitab Dala Idul Khairat. Sarang cukkan. Hau lepon masyaih. Masyaih Banyugiri. Kemukasawas. Ini cukkan. Bila pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah imam lain. Kira-kira pokol benduk. Kala-kala istiwa. InsyaAllah. Amin lah imam karena sekali itu, dari pertandingan bola, barang lebihnya ah, dan allah ya, aku main-main. Selamat wabarakatuh.